Di video kali ini, aku mau review dua produk skincare dari Skintific Skintific adalah sebuah brand skincare yang diformulasikan oleh sekelompok ilmuwan di Kanada Yang terbukti memberikan hasil yang cepat dan aman untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif semua produk Scientific dibuat melalui proses ilmiah menggunakan teknologi patent TTA, vision-friendly, bebas alkohol, paraben, cruelty, dan mineral oil. For the Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner Toner ini diformulasikan menggunakan HeMagic 4D teknologi Kombinasi dari empat jenis hyaluronic acid terbaik Ceramide dan Centella Asiatica Yang berguna untuk melembabkan dan menghidrasi selama 18 jam Mengatasi kulit dehidrasi dalam 10 detik Memperkuat skin barrier dan menenangkan kulit Aku suka banget sama kemasannya Yang berwarna biru pastel Kelihatan super mewah Dan kemasan ini terbuat dari botol plastik Terdapat pengaman pada bagian kepalanya Yang berfungsi agar isinya tidak tumpah atau bocor Tekstur dari toner ini ringan dan cepat meresap dalam 10 detik Brightening Serum Serum ini mengandung Royal DSM Niacinamide Yang berbeda dari niacinamide pada umumnya Alpha Arbutin Ceramide Dan Centella Asiatica Yang berguna untuk mencerahkan kulit dengan cepat Memudarkan bekas jerawat dan noda hitam Meratakan warna kulit Menghalangi produksi melamin Melindungi dan memperkuat skin barrier Mencegah kulit kering Dan menenangkan kulit Semua ini dirasakan setelah pemakaian selama 7 hari Kemasan serum ini terlihat sangat mewah dengan baluran warna pink pastel terbuat dari botol kaca, teksturnya ringan, cepat meresap, dan tidak lengket. Setelah mencuci muka, langkah selanjutnya adalah memakai toner Aku biasanya memakai toner langsung ke tangan Lalu Kita tap-tap-tap Kalian Tim Menggunakan Kapas Atau Langsung ke tangan Komen di bawah ya Langkah selanjutnya adalah memakai serum. setelah memakai kedua produk ini selama seminggu kulit wajahku menjadi lebih cerah, lembab, sehat, glowing luar dalam seperti setelah melakukan perawatan wajah dan bekas breakoutku hampir hilang. Untuk link pembelian dan harga.